Halo Papa, apa kabar? Jem jadi nih hari Gua pengen Pulang sekalian sahur Cuman Kayaknya ada sesuatu Hal yang pengen gua ungkapin Sebentar sih Khususnya gue kepikiran buat Para pendamping Papa Para istri-istri Para mama-mama yang di rumah Yang setia mendampingi Papa Mengarungi kehidupan Ibarat sebuah kapal nih, kita udah terlanjur Setengah jalan nih Mama Dan kalian support kalian luar biasa sih Gue pengen apresiasi Karena Papa Mama itu adalah infrastruktur Negara tanpa infrastruktur akan runtuh Papa tanpa infrastruktur akan lumpuh Asik Jadi papa yang keren tuh papa yang bisa menghargai jasa para mama gitu nah untuk itu gue pengen kasih satu statement buat mama gue ada lagu baru-baru ini gue tulis menye ya, aja judulnya percayalah papa Gini lagi ini Yang pernah hiasi hatiku, tahukah kau yang terhebat yang mm -hmm. pernah kembali di. Kisah romansan Hatiku telah berlabuh Pada dirimu Tah pertahankan haluan ini sampai nanti sampai kita tua dan tak sanggup lagi Oh percaya Lebih baik lagi di esok hari. Love you, mama, Muah. Aku dan kamu telah berjanji. Tak